Kawan-kawan, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal ngetes ROOS di Realme 5. Dan ini dari Oksigen OS, Ma <tos> ya Oksigen OS. Dan kostumromnya udah saya masukkan ke dalam OTG. Jadi kita tinggal nyari aja di sini. Nah, pertama kali kita mesti install Pendor, karena ini masih color OS dan itu apa Costume mesti di Rui OS baru bisa diinstal. Hmm, sepertinya akan makan waktu lama jadi kita percepat IPD nya lantas selanjutnya kita akan install OS nya dan itu OS nya di bawah aja ini ROOS kita cepatkan aja Hmm adaannya sih vendornya lebih lama sistem permi cuma dekat aja ya karena ini nggak ada ga Apps atau GMS kita mesti install sendiri ya tuh versi vanilla soalnya dan selanjutnya saya pingin root di kita nginstall magix langkah terakhir kita tinggal wipe aja di sini kita format data dan ketik yes kita rebutkan. baru selesai kita reboot oke okay, kita cepatkan aja oke okay, sekarang pemasangan sudah berhasil dan kita tinggal setting-setting aja nih hmm, untuk biar lebih enaknya kita langsung review aja biar kita lihat bagaimana okay, mana custom room ini apakah delete touch akan hilang dan lain-lain oke okay, kita mulai dari booting ya kira-kira berapa detik dia bisa hidup 25 detik yang lebih cepat dua detik daripada Rui atau kolor OS yang dapat 27 tujuh detik hmm, untuk fiturnya sendiri di sini enggak terlalu banyak sih ini kamera-kamera apa kita coba lihat dulu e, ini kamera dari Lig-Liggen-e Line OS kayaknya dari wujudnya sih ya, terkutarnya pun juga. Oh, kita lihat lagi lebih dalam di info aplikasi. oke kan bisa dilihat sini punya Redmi OS. yang hmm, lain aplikasinya nggak ada yang unik ya. palingan dark itu untuk browser itu. yang lainnya biasa aja. oke kita lihat status bar status bar kan masih kayak belum ada di lomba apa-apa kayak bawaan dan fitur yang tersembunyi di sini juga nggak terlalu banyak ya kayak pure Android sih cuman gimana ya di HP ini kayaknya banyak kali ngebuk kostum-gumnya dan roos ini paling sikit hmm, apanya ngebugnya Oke okay, kita menghidupi fps-nya pun bisa di sini sekarang kita coba lihat settingan nah, untuk ini settingan tema ya Nah sekarang kita lihat settingan yang asli bawaannya untuk sistemnya Dan ini settingannya Enggak ada fitur sama sekali kayaknya di sini ini pun nggak ada Hmm, itu ada real misting itu nanti dulu kita lihat gesture dulu nge-real misting cuman ada game mode sama OTG aja Oke okay, mempunyai run red, masih an mungkin okay, nanti dikembangkan lagi ya oke, sekarang kita coba tema mic ini status suara icon oke, baterainya sendiri tinggal 38% Sini kita bisa ganti-ganti baterainya ya, kayak pira sih, nggak ada tambah fitur apa gitu Baiklah, sekarang kita bakal lihat antutunya aja. Kita bakal cek. Oke, okay, ternyata nilai antutunya itu lebih rendah daripada Luioes atau Color OS Bedanya ya cuma ribuan sih, tapi pengaruh nggak ya? Oke okay, Sekarang kita bakal coba ayat eh, antutu CPU trolling hmm, Kita bakal lihat satu menit dulu kayak mana keadaan CPU trollingnya Dalam satu menit Oke okay, performanya itu di seratusan Dan kayaknya lebih stabil Ini pada Rui atau ColorOS belum ada penurunan masih ribuan ya penurunannya. Apakah ya, bakal ada crawling setelah satu menit? ya sekali beberapa rolling tapi nggak parah itu. Belum 1 menit loh, ada sekali rolling. eh enam lima ya, ini ya enggak terlalu beda ya dari 636 atau 660 pengennya pun lebih mantepan kayaknya 665 apa 636 sementara 6660 lebih hancur Oke okay, dah satu menit kita bakal lihat setelah 15 menit kayak mana case okay, last 15 menit kayak gini lah tampilannya hmm, untuk performanya enggak naik signifikan, cuman sedikit. ini baterainya juga lumayan hangat ya Nekir 665 lebih dingin deh pada 660 ternyata sama aja panas dan bisa lihat baterainya dari 30 berapa tadi jadi tinggal 23 cuma ambil 10% cukup boros untuk 5000 mAh sekarang kita coba ngegame aja langsung. Oke okay, di sini ada sponsor, Battle for bikin Battle Dan di sini juga nggak ada. Apa namanya perubahan yang signifikan? Tetap aja nggak ada rumputnya. Mungkin faktor layar yang kayak semalam saya bilang. Karena layarnya ini cuma HD plus nggak full HD kayak layar 500 ini masih mendingan karena bisa di medium ya sebenarnya bisa lebih tinggi dikit karena faktor nggak ada rumputnya itu jadi lebih enak dan lebih lancar dimainkan oke okay, kita bakal melakukan pengujian terakhir yaitu delay touch -nya sini saya sudah menyusun bootnya untuk menutup jalan dan ya, skillan an habis-habis kita bakal coba langsung aja hmm, tanah saya sedikit miss tadi sekali tapi kayaknya bagus saja misalnya di laptopnya enggak ada dan ini jauh lebih kalau saya miss itu mungkin karena apa yang lihatnya Oke okay, setelah melihat video ini mungkin kamu bisa menilainya sendiri Jadi ini hasilnya kostum ROM ROS Terima kasih telah menonton Bye bye